Cerita ini tak lagi sama, meski hatimu selalu di sisi. Mengertilah bahwa ku tak berubah, lihat aku dari sisi yang lain. Bersandar padaku, rasakan hatiku. Bersandar padaku Dan diriku bukanlah aku Tanpa kamu untuk memelukku Kau melengkapiku Kau sempurnakan aku Waktu yang telah Terlalu buatmu jadi lebih berarti, luluhkan kerasnya dinding hati. Engkaulah satu yang aku cari: bersandar padaku, rasakan hatiku, bersandar padaku. diriku bukanlah aku, tanpa kamu tuh memelukku, kau melengkapiku, kau sempurnakan aku, dan diriku bukanlah aku, tanpa kamu. Kakak, aku ha, ha, ha. dan diriku bukanlah aku tanpa kamu. Tu membangku kau melengkapi kau sempurnakan